Soal nomor satu, Budi membeli masing-masing satu buah barang yaitu baju, celana panjang, tas, sepatu, dan ikat pinggang Harga rata-rata semua barang tersebut adalah Rp57.000 Kemudian Budi membeli lagi sebuah jaket sehingga rata-ratanya menjadi Rp59.300 Pertanyaannya, berapakah harga jaket tersebut? Total harga barang sama dengan 55 kali 57.000. Dari mana 5 ini? 5 ini adalah jumlah item yang dibeli oleh Budi, yaitu celana, baju, tas, sepatu dan ikat pinggang. sini sama dengan 285.000. kita lanjut di bawah 5 kali 57.000 tambah M per 6 sama dengan 59.000 300 dari mana M ini? M ini adalah harga jaket yang akan kita cari jumlah dari keseluruhan item setelah ditambah dengan jaket sehingga menjadi sehingga menjadi 6 item atau enam barang. Dan 59.000 ini adalah harga rata-rata setelah ditambah dengan jaket. Oke, okay, kita lanjut. 5 kali 57.000 Sama dengan 59, 59,300 kali 6, 200, Rp. jadi M sama dengan 355.800 kurangi 285.000 maka M sama dengan 70.800 jadi harga jaket adalah 70.800 maka jawabannya adalah B soal nomor 2 pada hari Selasa perusahaan X memproduksi jas hujan sebanyak 3 per 5 dari total produksinya di hari Senin kemudian di hari Rabu perusahaan X memproduksi jas hujan sebanyak 1 dari total produksinya di hari Selasa pertanyaannya berapa kali lipat produksinya di hari Senin dari rata-rata produksinya pada hari Selasa dan Rabu kalian bingung? sama saya juga bingung oke okay, kita coba menyelesaikannya pertama kita tentukan dulu A adalah jas hujan jas hujan yang diproduksi pada hari senin dan B kita tentukan sebagai rata-rata produksi pada hari Selasa dan Rabu maka diketahui produksi hari Selasa sama dengan tiga per lima dari produksi hari Senin dan produksi hari Rabu sama dengan seper enam kali produksi hari sorry seper enam kali tiga per lima a itu produksi hari Selasa sama dengan kita sederhanakan menjadi 3 per 30A sama dengan 10A, dan B sama dengan itu rata-rata produksi pada hari Selasa dan Rabu, B sama dengan 3 per 5A. 10 A per 2 sama dengan 6 tambah 1 6 tambah 1 7 per 10 A per 2 Maka B 7 per 10 A kali 1 per 2 B sama dengan 7 per 20 A jadi A sama dengan Jadi jas hujan yang diproduksi pada hari Senin adalah 20 per 7 kali lipat dari rata-rata produksi pada hari Selasa dan Rabu Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 3 Seekor kuda berlari selama 25 menit dan menempuh jarak sejauh 80 km jika kuda tersebut harus menempuh jarak 100 km, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kuda tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. 80 km ditempuh dalam waktu 25 menit. Sedangkan 100 km per 80 maka 80 T sama dengan 100 kali 25 maka 80 T sama dengan 2500 jadi T sama dengan Dua ribu lima per delapan sama dengan tiga puluh satu mudahkan jadi untuk mencapai jarak 100 kilometer kuda tersebut membutuhkan waktu sekitar 31,25 menit. Oke, sekian dulu contoh soal kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini, agar channel ini semakin maju ke depannya. Terima kasih dan wassalam.